Valentino Rossi adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa di MotoGP. 7 gelar juara dunia menjadi buktinya. Rossi hanya tertinggal satu gelar dari Giacomo Agostini. Pembalap legendaris yang juga asal Italia yang pernah menjadi juara dunia 8 kali di kelas tertinggi. Sebagian besar karir Dedakter dihabiskan bersama Yamaha. Sebanyak empat gelar diraih saat membela Yamaha, yaitu pada 2004, 2005, 2008, dan 2009. Sedangkan tiga gelar lainnya diraih saat membela Honda pada 2001, 2002, dan 2003.